Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Hari ini saya mau review Buku uh, berjudul Bekam Sinergi ya. Jadi buku Bekam Sinergi ini Ditulis oleh Dr. Adi Rido ya. Dr. Adi Rido ini Seorang dokter juga praktisi TCM uh, Atau tulisnya Medisi ya. Jadi di sini Bukunya uh, ya Beliau sudah tulis ini dokter praktisi bekam akupuntur dan herbal, beliau ini jadi bekam sinergi ini adalah sinergi dari beberapa ilmu pengetahuan yang dirangkum di buku ini bekam sinergi gitu. jadi di, uh, sinergikan dengan beberapa terapi untuk menundang penyembuhan si pelayan ya. itu namanya bekam sinergi bisa sinergi dengan buksan gitu. Ya sinergi dengan eh, Apa apa bentuk, Atau bukan api dan lain sebagainya Ya bukunya ini Saya lupa harganya berapa kira aja orang sana Seratusan Seratusan ribu rupiah Bisa teman-teman cari di Tokopedia Tokopedia banyak kok ya Ini juga ada bonus di nya Terus teman-teman bisa lihat beliau sedang praktek Nah, bukunya ini ya, punya ini covernya tebal, terus eh, next di Disini banyak, banyak tulisannya. Ada dilengkapi dengan gambar-gambar yang berwarna. Nah, ini ya, bisa ya. Nah, ini ada, nah, itu cara-cara terapinya. Terus, eh, ini alat-alatnya. Sebentar, saya bacakan daftar uh, ya. Oke, okay. jadi di sini ditulis kenapa harus sinergi Barat Timur dan Timur Nabawi. Jadi di sini, jelaskan kenapa harus tiganya. Ya. Karena kita harusnya sudah tahu ya, setiap uh, metode, setiap cara itu pasti ada kekurangannya. Setiap orang pasti menganggap sempurna, padahal ya, kita tahulah ada kekurangannya dengan. Kita belajar yang ada dari barat, ada dari timur, ada dari Gunabawi, dan lain sebagainya. Uh, itu membuat keilmuan kita menjadi, uh, apa namanya, menjadi lebih lengkap dari sebelumnya. Dibanding kita menganggap, keilmuan okay, kita uh, ini aja sudah benar," padahal di ya. sini juga ada bagaimana mekanisme cara bekam. Ya. Ya, ada bekam asa, ada bekam kering, bekam api ada nah, maksa nanti dijelasin itu gimana cara bekam ini bisa berpengaruh pada tubuh nah, ini ada dari makalah Ustadz Katur, ya ada juga dari nurse apa namanya nurse magister kedokteran dan juga dijelaskan beda kedokteran barat dan timur itu apa ya di sini dijelasin banyak Terus di sini ada keutamaan muka tujuh materi dasar. Nah, tujuh materi dasar ini kadang orang nggak mau belajar, maunya sakit apa, titiknya apa? Sakit anu, titiknya anu, padahal nggak begitu. Ini kita ada tujuh materi dasar yang harus kita tahu. Orang ini sebenarnya kelebihan ini enggak, tujuh materi ini gak. Kalau dia kelebihan tujuh materi boleh dimuka. Kalau dia kurang tujuh materi ini timbulin muka, muka boleh enggak? Kita harus periksa dulu di diagnosa dulu si kita ini apa gitu. Jadi nggak boleh kita sembronok. Jadi sakitnya ini tiba uh, apa namanya titik terapinya langsung disebut ini padahal ya enggak itu ada Yin Yang di dalamnya. 6 ya. patogen yang dikeluarkan dalam bekal ada angin, dingin, panas, membakar, kering, dan api. Tersunggah aja dikeluarin terus ada diagnosa kambingi Smart Diagnosis Cara diagnosanya sini dijelasin juga ya Ada di bagian belakang ini yang nomor satu nah, Smart Diagnosis yang kebapakan Cara untuk diagnosa yang, yang smart sini ada untuk lapisan lidah Nah lidah-lidah ini kan ketahuan gitu ya kalau lidahnya begini berarti terapinya gimana? Nah, kalau nadinya begini terapinya gimana? Nah, kayak gitu di dikasih tentang pokoknya. Terus di sini ada penyakit dan terapinya banyak sekali ini berdasarkan sindrom, berdasarkan anu dan lain sebagainya. Jadi dalam satu penyakit itu nggak mesti, bukan sakit sakit mah, misalkan ya, nggak sakit mah, nggak mesti sakit mah gitu itu terapinya itu enggak ya enggak mesti begitu ada orang A orang B sama-sama sakit mah tapi beda ya, terapinya ada yang diterapi dengan A baru sembuh ada yang harus di dengan B baru sembuh jadi ya, teknik terapinya ada enggak enggak ya, bisa kita langsung menyamakan semua teknik terapi walaupun sakitnya -sakit sama, akit mah kayak gitu nah karena diagnosanya kita harus tau diagnosanya ya, dulu Itu ada SOP ya. SOP bekam sendiri itu yang baik gimana? SOP nya itu nanti ada sterilisasi ada kondisi yang boleh dibekam atau tidak terus bagaimana prosesnya dan lain sebagainya ada anatomi juga anatomi titik bekam dan tentang pembahasan, pertanyaan masih muncul tentang soal pembahasan soal dan biografi penulis tulis. Nah, itu dia. Ini punya mungkin ya kalau bagi awam itu eh, kalau cuma sekali baca ya, kalau cuma sekali baca itu agak ribet banget ya. Saya bilang kenapa ribet banget? Karena ini ada bahasa bahasa Cina ya bahasa Cina tapi disampe bahasa Indonesia. Dan kita itu harus tahu tercapai gitu. Ya, yang jim, ki apalagi banyak nah itu kita harus tahu tapi ini sebagai pegangan dasar ya dan kalau mau lebih teman-teman praktisi bekam yang ingin lebih apa namanya lebih lebih mendal ingin lebih mendalami praktek bekam sinet ini langsung aja hubungi bapaknya untuk ikut workshopnya, nah, ada di Jogja, Jadi, atau kalau memang belum sempat, teman-teman bisa baca buku bekam sinet ini. Ini lumayan lengkap, ya, lengkap dan bagus untuk dipraktekkan di rumah, terutama yang diagnosanya, karena yang diagnosa itu penting, dan asal kita bekam, gitu jadi, itu aja, semoga review ini bermanfaat Jangan lupa like, comment dan share Jangan lupa juga subscribe Itu aja, semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh